Jog up. Contoh dengan gerakan bukan ucapan Lorakan semangat pemuda dalam diri kita. Kita adalah Indonesia. Inilah kebangkitan Indonesiaku. Inilah semangat Sumpah Pemuda. beberapa negara negara negara ini di antaranya adalah Yang tak mau tinggal diam dijajah oleh negara asing rakyat pun